Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya Anna Umar bin Khattab Jawwalan. Karena ini kalau sekali kita pikirkan, kita DKI. Terus kita bimbingan di halaman yang satu tanggal halaman empat tiga enam. Nah tentang kita ampuh habukra, kita aneh binita biasanya halaman ini tiga dua belas. mungkin nah, ini nanti global, cuma ini pas pulau diantara di antara kita, 10 vennu, kita buka iki kalau hasil di kesimpulan pulau-pulau keping jenengan cara kan tanggal ini, Sampai dia dikasih, 120, 120, 120, 120, itu 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, itu Pulau banyak saja, memang resminya tolawat sih, seperti yang dikatakan tol langsung, "Opo, Mbah Surya Alas, 50, 50, 50, 50." Tapi saya punya banyak cerita bahwa orang dipintai nabi itu banyak juga yang reaksinya tidak tolawat, termasuk Imam Ghazali, termasuk Imam Salhi. Ini saya ceritakan beberapa tiang yang mengekspresikan ya, Mahabharata dan Rasulullah dengan ungkapan hadis yang semu kisah-kisah katakan Imam Guzali, jeng, guru, -guru pun yang warne untuk kalian kita itu karangan khusus si Ketulau tidak kitab yang khusus mati Rasulullah Takahkan waktu Ashifah fi Fihu'ubin Muslova Ini min awali khat-akhir ini Tentang mati seni Rasulullah Terus ini Yang pulau bersama Allah Menrodong atas itu Al-Fiatu Shiroh Al-Fiatu Shiroh Karanganipun Abdurrahim al Robi. Terus guru ini pun Dibu Khajar al di Senyara Ibu Khari Senyara Ibu kori Namun disintai Dibu Khajar Al-Sulani Itu punya guru Senyanya Abdurrahim al Robi. Beliau itu ulama hadis paling terkenal gara-gara mentafsir hadisnya isyak, jadi tiap ya itu kan di belakang, di bawah garis itu ada takdirnya Nah ini itu oleh Sinten, saya Abdul Rahim Ali irohi Nah, ketika beliau sebut, ketika beliau sebut itu, ya umumnya ulama sebut itu tidak pg, tidak pg, karen atau suwa. Itu beliau itu tidur dengan itu tempatnya beliau udah kitab-kitab yang kritis, yang tersebut, tapi ngarang kitab mati. Tinggal sejati di Rodot sering buka, sekarang di Rodot. bisa disarikan, di Kalau di Rodot dia tengah -ten, limbar. Kalau kosong, itu Rodot. belum beliau wafat, Terus ketika beliau mau wafat, sempat dijajakan oleh 300 ahli hadis. Nah ketika Said Muhammad bin Alawi, Said Muhammad yang terkenal, Said Muhammad al-Mekan, juga ketika beliau mau wafat, juga terakhir ngarang kitab itu mentak riri Sayyid al-Syirohman al Terakhir karangannya Said Muhammad ini juga mentak riri bin syirohnya al, al Karena beliau punya kenangan, kitab ini di karang simak si al Rasulillah, telah di karangnya Ya, alhamdulillah saat kemarin Marian itu kita betul sempat tergabung atau terjaga di di Bali tentu di Ronto enggak mungkin karena Sulawesi atau terjaga hatang yamin awalih taakhir. Aduman kita 1000 tapi sebelumnya sudah terjaga terjaga di rumah betul. Kami berharap kembali Anda sudah teman di rumah betul. Karena kembali akan barbar Termasuk beberapa masker yang bentuknya tidak terlalu tapi menjadikan tambah tas dan dulu, misalnya begini ini contoh betapa tadi 22 itu bentuknya dari solar. Tidak harus ya, tentu selawat pasti, guys, tapi tidak, misalnya begini. Orang-orang kafir itu kalau bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu majlis, wah Muhammad itu wong edikan, umumnya wong mbah beroror, orang mbah beroror. Gitu. Tapi ada satu fakta yang pasti benar secara objektif, kalau gitu. Muhammad itu tidak gila. Ini ku semua sejarah sepakat bahwa Nabi itu berkali-kali diberani oleh orang kafir bahkan dia merangi Nabi itu pakai kekuatan super besar itu semua ulama menyimpulkan bahwa keyakinan orang kafir itu Muhammad tuh hebat kalau bicara orang gila kan di baroning dalam mati sendiri. jadi orang um kafir itu kan lucu darahnya Muhammad Majnun tapi namparani yang gue patukan super kuat bahkan berlipat-lipat um, di dia ngerangi Wong India gini dan gue gede kagak jadi gue bahwa orang kafir itu Muhammad jika untuk mengalahkan terjebak juga pasukan apa? Muniwain atau Muhammad ibad. Orang Muniwain, tapi nggak ngakuin ya orang itu pahamnya. Jadi, lewat orang kafir nak merangi nabi, pasti pasukan jadi itu artinya daerah ini itu non-binder. Jadi, jadi anda kan anda ini orang yang objektif tidak iman kepada nabi. Tapi dari fakta daerah ini menunjukkan bahwa orang kafir pun ngakui jibratan. Nabi. suruh ini ketika ngelak di kanji nabi mereka menyediakan pasukan berarti ketika mereka bilang inna bulu atau Muhammad masjidun mereka sendiri tidak percaya itu gitu buktinya akwal mereka tidak mendukung bahwa nabi dikatakan apa? Berarti nah, itu seperti itu, kira-kira seperti itu, itu yang masjid masjid yang memantapkan iman itu bentuknya tidak dokong so, jadi banyak juga ulama yang mimpi ketemu Rasulullah, justru karena fatwa-fatwanya yang memastikan bahwa nabi 100% nabi, termasuk itu. Nggak mungkin Muhammad bin Jinnun. orang kafir sendiri tinggalkan Muhammad Jinnun, kalau pernah mengageti Muhammad pada patukan nah, Kalau mereka yakin betul bahwa itu fakta, tentu Muhammad di Barno. Masa lungisan di Pakai patukan apa? Nah ini kalau 00 sing 00 00 sing 00 00 itu, jadi memantapkan iman itu termasuk dengan cara-cara itu, karena itu 00 yang lebih lebih menjamin. 00 00 Muhammad, 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 yang 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Makanya ini penting kalau orang itu, banyak-banyak sekali Banyak sekali yang, yang meyakini seperti itu Dan itu banyak yang ulama yang ditemuin Nabi lewat mimpi itu karena cara memahamkan umatnya bahwa Nabi itu orang yang luar biasa Yaitu tadi dengan cara logika-logika seperti itu Paham dengan logika logika Allah seperti itu Dan seterusnya, dan seterusnya, itu itu contoh kecil jadi sampai jangan mirah bahwa semua bentuk mahabahnya Nabi itu harus diekspresikan lewat selamat undang. Banyak juga yang diekspresikan lewat satu logika. Yang menjamin bahwa Nabi itu asal Ya orang yang benar dan memang harus dibenar. Karena koran selai bahwa masohi hukum, kibat, kibat teman kamu. Itu tidak gila. Itu ketika sahabatnya itu ketika... Ada seorang lama menafsirkan, Am lam ya arifu rasulah umfathum laru Am Apa mereka tidak mengenal Muhammad? Muhammad itu mulai kecil kan berkumpul diantara mereka Dan Muhammad bersosialisasi diantara mereka Lalu ketika Nabi Ja'wah di aradina Jawa, bos, dari mencari wong Tapi itu tadi, fakta ini terbantahkan oleh perilaku orang kafir sendiri kalau dibantah oleh orang islam kan katanya subjektif wajar dongwa islam alam muhammad tidak faham ya tapi nak wong kafir diri ngelenggup sini wong darani kan wong abem rami nabi pakai atukan besar bahkan disediak, disiapkan cara mata berarti wong kafir darani muhammad eh, kan ini famin hadal ya, waji getok sotok Allah ketika ngedikang eh, nabuk walakot na'lamu anna bumi seperti ini Bung. Karena alamulina hulayah dinukal dari akulunas. Faina hulayukah digunakan. Walakin pada ini Nabi ayatillah iyat. Karena alamulina hulayah dinukal dari akulunas. Hendakannya Aku ikut rahmat, muhammad. Kueku nak dikomentari Wong kafir kue dan kue tukang ciger kue susah kue mendusuk. Tapi faina hulayukah digunakan. Aku tahu betul psikologinya Wong kafir nggak ada dia. Ya, Orang kafir membisakan kamu. Tapi dasar untuk ewan kafir, di ayat silah, nabuaya syakir. Ini jelat awam, ya apa? Dabu fa'inna'um, layu ganti dunaka. Orang kafir itu tidak mendisakkan kamu, Muhammad. itu tadi buktinya mereka darani Muhammad iku majenun. Nenak darani majenun kan tiba-tiba mati neng jalan, tiba keluyuran kuyuran neng jalan. Nung darani majenun, tapi nabuya merangi, menghimpun. Pasuka. Itu darani himpat, nabuaya Nah, iman tim model ini itu banyak yang dipakai ulama. Sehingga Muhammad Ibu diakoni keempat tentu oleh orang Islam dan bahkan oleh musuh. Ternyata-ternyata ini kira-kira lewat logika ini maknanya dengan tambah. Apalagi memang Allah jelas-jelas memaklumatkan Fa'in Qabun Melayukan di dunaka. Bahwa orang-orang kami itu sebetulnya tidak membisahkan nah. nah, ya, kamu. Nah, itu diantaranya macam-macam ekspresinya sohaban, ekspresi ini tabiin atau tera di era ting mati-matem, di era ada punya cara sendiri untuk mencantek kebahagiaan kepada Nabi Nabi Aswad Ghibur sampai sampai kegugiman, sampai ulama kegugiman termasuk cara-cara pandang tentang Roshid Jadi diantara yang dipilih Imam Mujali dalam kitab Pitya meriwayatkan cara pandang si dina Umar tentang rasul. saya pulau wa ru'ya anak umar bin khattab radhiyallahu anhu. Tumi 'abada mautir rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'qi wa yaqulu. ketika nabi wafat diantara yang bisa masuk dekat ketika Rasulullah itu di tinumar. Ketika beliau sudah dekat sekali dengan jasad anti umar wa yaqulu bi abi anta ummi ya rasulullah. Demi Bapak Kula, Demi Ibu Kula, Ya Rasul ini yang menghentikannya mengharap khasar, mengharap Memulai sesuatu yang dramatis dimulai nama di ANTA nama BAUI laku, <tun> Lakut karena teman-teman orang jipu nama kayu, batang kayu, nge kayu, kayu, kayu, kayu, kayu nama jenis kurma dulu kayu Nge kayu nama nama on kayu tak yang ngangkut baban jenis kan, anak saya yang menutup alih yang atas, jip, jip. Palam makasuro, mongko cuma sanya akses obanatu menuso. Itu Kita ta, mongko ngalap panjengan mimbaran ing mimbar, ya sesi mimbar yang kotor-kotor. Litus mi agung, supoyong rumo oba panjengan ngumeng anak. Faham ta mongko nangis obu alkitabu obo kayu. Ivi rofika kronotisah sampai panjengan. Atas ke tiga juga panjenengan panjengan jadakan tangan panjengan alegi ing atas disiplin. Kata karena mongko menang obu itu sebab umat juga mengkotik umat panjang dengan ibu Kana tolong sebab umat juga ibu awal-aluih utamu Bilhani niklah nangiki ilai kamar dengan panjenengan. Lama farutah semangsa yang isai panjang dengan ibu Mekana Terus, ini urojek kita lengkapi dan kita aktifal di buku film juga Iwa katil Nabi itu kan bangunan Mesjid Nabawi itu kan sebuah kayu kormo Kayu kormo, kipatan di atas dan ini nabi badai khutbah yang ya nabi berdiri terus nyekel nama, nyekel nama. Ya pokoknya soko itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonten Bani najjar menawarkan ya Rasulullah, kita bikinkan mimbar supaya posisi anda lebih tinggi. Akhirnya akhirnya nabi menerima tawaran itu terus nabi khutbah di atas terus ini ditinggalkan. Lalu masjid itu irsad Lagu juarun kajuari isar di hati tadi. masjid itu kayak ada suara tangisan wah itu satu masjid makanya hadits ini mutawatir satu masjid ngabit semua ini apa itu terus Nabi menjelaskan pokok kayu ini nangis mugota ini rata sekelah mugota ini aku manggun mimba terus Nabi punya kebijakan pokoknya kan ngerti kan ning boneh juduan mimba dan tetap dipakai rosu rosu tersyata di Ibn Umar, karena itu mutafadir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu, kayu ditinggal nabi saja begitu tangisan. Itu ditinggal nabi-nabi, makanya ada ulama yang lucu, termasuk bahan-bahan ijrit saja itu sholat di malam itu puna semua. Tapi yang benar benar ibu ibu ibu ibu ibu ibu karena nganggap kabundurnya Nabi itu musibah, jadi tak itu ya musibah terus, bang Nabi kabundur terus. Jadi, banyak bang ulama yang punya lima waktu banyak, sama penasekarga, ya, kiai yang punya apa? lima waktu, karena nganggap musibah, kabundut Nabi musibah, kabundut Kiai musibah. Nah, kenapa kebutuhan kita? Kenapa aku Tidak apa berkah, dan aku yang lagi lihat kan yang mati kan, kalau toleh kok, uang jualan bisa mati apa? Ya, kok. ada, lah aku mati ini uang nah, kan berkah, tapi umat umatnya ini uang kamu. Nah, tapi itu logika yang dibangun di umat, jadi ya. si, intinya kita uji izin, uji izin, uang uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, kita uwe, uwe, uwe, uwe, Napa Farah tahu mengetikakan Nabi ini, meminta kita, kita biasa-biasa saja. Pak Umat, itu kakak anak Allah dikhani nilai, kalam Pak Farah, Nabi. Siapian antara ummiyawadolakot berlaku. Teman-teman itu mekomimpatilah dikasih, keutamaan ini panjang dengan yang terungguh apa. Apa ancaklah itu gawih sopawakala atau atakai itu ating jenengan. nengah. Dijawih atau yang bodoh, yang itu ating apa sungguh jenengan luar biasa bahkan toat nging jenengan dia ngentoat nging allah pakola aja wajallah majusi rasulah karohoh jahal to allah mantis abadiuang juti kutoat to peman arusulah yang rasulah fakat atau among temen-temen toat to peman allah yang allah diuang kentoat nging rasul wah di foto ngatin toat allah jadi keman itu sungguh luar biasa Uang to'at nih menusok, iwe rosu itu menusok, tapi to'at nih rosu wong kodob to'at nih gwenye Omong, luar biasa, Mulanya itu luar biar Ini karena yang tenangan, senajan jantok pisang Pisang, tenang, dan ini sholat rutin pah, pisang, to'at tenangannya luar Dibang pulak, balik diperung tau tenangan pahar Buat kita ijazah saya itu baca ada bukunya Abdul Qasim al-Junaid itu, itu baca Abdul ini temen-temen, aku yadid al-Bestong, ini nanti kalian ingat lau sofat i tahlilah genuwa tiga, madalai duradah jadi, kumpom aku tahu ngelang-langkarno lalai, lo pisang tapi bersih ya pisan, tapi nombong, bersih, itu aku rawa bersan, beri kurang di amal karena nggak mungkin lah, ilah-ilah, wah, di dong, kemudian, dokter kalah ambil susahnya sampai yang kalah ambil, ya, nih, kamu neng dunia itu nggak doa, teratur, orang orang singkar, kau ngalah, kau lapat, tapi syaratnya bersih, termasuk syaratnya bersihnya, penjara, biaya, jilat, besok, syaratnya orang ngejar, lah, kita bu, wah, wah, hijab kita bu, orang kowe, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, tapi kan, namanya nenek. Kritik, kurau, nak patah la. Lain-lain nampak, kurau, nampak apa dia punya. yang nak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 towar ada ini rapat di mana di paling menyinggung orang banyak tuh karena ke ti dia akan lu pernah nyata nih kita nyata. Kalau di satu kampung, pulau Mela, pulau Anamadu Kiai terkenal di Tangga Mela. Saya Islam, gitu Kebetulan, saya nggak terkenal terkenal nggak tapi Diko, warga begini. Muda, kalau begini, muda ini kan umum, cuma umum, krono Kau kumpul pusing karuman radu, so, bener, raku, iya. Ini bener, Ya warna... kan, kalau lama kan punya perhitungan, wong ora wujud, bener ratong, tapi karuman kan, kumpul, kapi, kumpul, eh, so, wabung saya, kula, tikus yang Ketikus <convergence> itu kewan pasek, ada lima kewan patek kata tikus, ulo, kumpul, kumpul pak ikut, uloh, giju, gaga... Begarnya, apa kan? Kalau lagi apa orang-orang itu ikut Gaga, rawi itu jadi dalam misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, kok misalnya, misalnya, misalnya, zaman misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, zaman mati tapi zaman jadi intinya setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Gak kalah dia urakan deh. Tapi kira-kira percaya syariat jadi Percaya teman-teman jadi kiri. Jadi bagaimana? Paling benar cerita di Panah Boy mau disi beredar ada orang Ini bukti paling nyata kan dikitnya. Misalnya nabi adam itu pernah dimati-matikan di alam karena semua nabi itu tidak meninggal reputasi pertama Nabi Musama di Nabi Adham mati-matinya Nabi Muhammad Pak, jenengan kan dipilih pengeheran nanti malekah pun jujur salah gara-gara ini lombok gara-gara ini nengal kita di suargo kangen lah eh, mau menginan kita jadi suargo gak perlu ngamal, ya selahir mati nih Nabi Adam gak salah, sampai akhir kan julanan nanya keluar kok, rasang ngelamar ke Jogor Tomah, rata-rata Rata-rata ngajak ada keribit, paham ya rata rapi, rata pekatan, ngebakon waga, widadari, anu, Loh, cara logika, mpohonan abisam enggak salah, uri besam ini kan ini, jadi ngebukah-buahan di kan, habis jadi Nabi Hacem itu orang paling salah, kenapa kita harus dipijak di dunia, gara-gara salah karena Nabi Musa diomong, ya Nabi Hacem ya enak, ya Musa kalimah wabwe, kalimah wabwe mau jauhnya orang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 Salah, caranya salah, kayak orang Akeh, terus aku kayak orang Akeh itu kayak salah, kalau orang ngutur, nah, jadi skenario Nabi yuk bantang, skenario macam-macam yuk bantang kasi, umum Nabi Asam, oka? Salah. Ini Nabi Asam bengundi, sekodoh-kodoh. Jadi, aku ya rapor, kalau Nabi Asam menurut korona salah, ya beli umbiya, kalau sarihan Nabi Asam jinten, salah. Tapi kue yen Nabi sampe perkara saleh yo itu kan memang. Bareng kula di sing ati-ati sing macam-macam sing ana ono sunnah nabi. Moko apik lan ara sunai nabi rawani ngliyu. Yen niku kok kale roken dongo dadi rumah saya tim satus. Luka ti pangeran kudu mate nyuwun satus ben dadi ya. Moko terus di rumah terus kawangan yang abe tapi mata ini wong satu nah pangeran kok kamera ini uang satu di yatim no, berarti dong ada robin gak mas dong iya ada misalnya robin dong bersih robin jadi uang abe rumah punya yatim satu kemarin mustajab kan pangeran butuh gawe yatim bener butuh mata ini bapak ibu mantu geman tuh mau jenggah kuare tetap rawan salah Tadi mereka tapi kan sudah perlu kita Tapi kalau dengo kreatif jenengan pasti nanti. Iya Rahman ditanyakan kan, dan ada apa tidak bisa di alasan. Misalnya jadi KPK bersih saya ingin jadi KPK bersih menangkap semua koruptor. Seribu koruptor tadi saya, berarti pangeran butuh gawe seribu koruptor. Karena kalau tidak bikin seribu, tidak ada yang ditangkap kan. Paham ya? Paham ya? Berarti boleh berarti. Mengenak nunggu rosa-mono, gini ngomongin jombolet, jombolet, jombolet, jadi semua orang terang, orang bangiran karena rawan salah. Alam mana polisi malah rawan salah Jadi polisi saya menangkap bajingan saya. berarti orang juga bajingan itu berperangkap. Saya kurasi kondisi malam ini ulama terpadat khususnya mulai buka usang kreasi. Nah itu singkut.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 jadi Nabi Adam, salah salahnya no menghenti semua kesalahan ini gara-gara Nabi Adam nyoro, Nabi Adam, tentang Nah, ulama walim bukan tahun Nabi Adam, saatnya Nabi Adam, itu rasa bubati kami bersalah, karena ini seperti kiai melarat dari kuala Kegiayu, wang, jirito, tale, Nabi Adam, kiai uang paling tukang cerita toh salahnya Nabi Adam, Nabi Adam, saya ingin uang apa-apa, salah ingin menerima Anak-anak dari rapati itu sedang tidak bisa ditonton. Biar mereka cerita, nabi Salai, Bapak ambil dua cerita." No, no, no, Salai, saya ngomong apa? Ayo, salah ya jadi dia itu biasanya lama nabi adam untuk ketua mikro untuk angel berizin itu kekuatan mencuri loh sinter salah ya sinter naga anak terpakai yo hari ini diberitahu ternyata kesalahan nabi adam itu sulit untuk ditap ditap suci ronge wu tau sebagian nabi adam di nah kalau nabi adam salah ya sesuai skenario nua ya sesuai salah sesuai rencana dan wis ala iki menrono aja salah. kok. salah tapi kon merantok kok. gak Tapi karena perang biji Barang berperang tidak bisa kalah tuntut. Ya alih sanggeng Namun ini Ini Tapi gara-gara kepaksa deh Bukan cerita anehnya, ternyata terus ketika hadisul Zuldidik ini. Kusainkan Ali ke Anudjo, Aisyah Cuma ngedikan ini ya Rasulullah. Walaupun pikir Aisyah berbener-bener, kamu kecuali aneka Aisyah itu? Itu orang berpemasyarakati, jadi orang itu tapi nyaranon nabi. Orang tapi pikir dia salah saya bener kan? Oh, bener ya, repot. Oh, mengangguk. Oh, no, Raisa, gila deh. Pun awalannya dia jalan aneh di tanah, pas kasih nabi, kiraiku ada Harga, FELNA FADOL BAROKYUDDIN, NAPISAT di si pangku TENG KITOK KIKOWA FADOL BIN APES BAROKYUDDIN Maksudnya ALI WAGERA KAIRA. Oi, dengan itu. kira tinggi FADOL WAL APES BAROKYUDDIN TUTAIO. Oi, patio, karena-karena di komentari, wanita kiwaha, kaki no. Oi, liane nopo, kapital di wong kilo wiyo oleng. Oi, kira nih, Orangkulo ngomong ngawang darangkukin, alim bilang, ya benar-benar mati <laughs> Karena itu merusak kebenaran, <laughs> merusak orang. Orangkulo ngawang dituntun, baik saya, rasul hosin di Ken tako ga? Ya? Tako ini, umil-muminin Ayur ashabhirausulillah, yang paling utawa ngin Ya, umal ya. mantap matab dalunat, nah, bagian riwayat yang paling abdel menulis, jadi eh, itu. Jarang, ini Ali, kan? Kita bicara dulu dulu. Ali lagi mirip ceritanya Nabi Muhammad Lima ada arab dia, mau mukminin. Kok perang? Saya jenian perang? E, da, isa, um, bingin, bingin, jenian perang. E, paling abdel caranya perang. lima ada walaupun ada keumbuk. Oke, sila roboh melawan pungkui sila wah itu kodok order saya dengar tadi di gua mau mau lagi ya kodok order masa mau karperang lagi jadi jadi kodok order boleh tinggal alasan nulis nah, mentok mereka salah nabi imani teman teman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 Nanti kalau lelaki kita yang berkata nih belok situ, <gbg> mau cerita Nanti nanti lagu tentang tak kodok pun dari geng. Gua kafaro punya nomor, geng nomor kafaro cukup manual. gara-gara Wau, iku, iku, Pulau nanti, khusus pulau pulau kayak apa? Bagaimana ngerasa di bawah? Buat nanti lah, merapi ada nggak apa? Merapi ada nggak? itu sesi mandi batu pentingnya? Tapi ini warung hotchisang, sampai meruntuhkan warung. Buat pulau berdasarkan ya. Lagu ke teman-teman tumor komitasi latika, saking keutamaan di panjangan incau mubi anak barokah yang tengah berada di toko, Wakai yang panjenen, Filsafsi, Pelangi Purwokerto, angkat angin banjir dengan Opel Ayu Fikirata, sedirman Yerita, atau Powo, Wakai yang panjenen, Filsafsi, dan peringatan, Kiki, kawan-kawan, Hafiz, Sing Siang, Sing, kita Utap, termasuk metode yang bagus Jadi, ketika ada Siti Naum sungguh jenengan untuk orang yang terhormat, yang kertanya Allah. Mempengiran uapnya nyala, mau kurang nyala ngetik dikali timbit. Masih tak sepuro, kacanya gue salah, tapi disebut kok gue tak sepuro sih. Lewen ayo naksir, jadi sebetulnya di cerita ano ta'ala eh, diumumno nawa di sepuro oleh ulu oleh marhum Dikehidmati di senomar jadi mahami ayat, dan kapan waluh wow. angka lima jin ta. Ya. Jadi sungguh jenengan wong teng terhormat tentang coro obong. Wong awu ape nyala, tapi nyeri ta'ala di sepuro jadi toro kajinabi tapi di kalangan pengheran dikeluh ya Muhammad reneh, kita semuruh ya, aja ini orang umum, tapi di umum resik, kita semuruh, saking tergurmatin nabi, jadi di semuruh si, se, di di, di sana. Bagus, kita jadi tidak berkulon kaku dengan maksudnya kata-kata apa, wawu angka yang dijauhkan itu punya nadija, punya kesimpulan bahwa Rasulullah itu orang yang luar apa? ya yes. Sampai di hukum noti sebuah noti, sederhana diceritakan ada salah Ya tentu salahin Nabi, dia salah istiahat, itu ingat tentu salah istiahat, ya Di antara tangan gigi ini itu mau menjelaskan masalah istiahat Ini penting sekali ini rumah Istihsanya para nabi itu bisa salah, tapi salah dari ihtimal salah meninggalkan Abdul Yesy. ana salah meninggalkan Abdul disebut meninggalkan Abdul Abrod Sayyid al Jadi salah tetangga tertandai tidak bukan salah yang jatuh ke Kalau ya. balik-balik jadi salah yang nabi itu tidak salah tidak itu ya bukan salah yang jatuh ke haram ya. atau mati Misalnya begini. Ini keluar dari neraka, bisa mereka jadi umur anaknya. Pulau-lah ya, berarti Misalnya umur anaknya. ini yang kasus nyata. Ada di air ini munafeng. Yang masih ragu, beri duit yang salah, beri karban. Tetapi di air, ya Rasulullah, apa engkau? Apa bisa mau perang? Kata Nabi, besok aku perang. Walau kalian lagi berjuh puluh nol, mentenggulung, anak puluh nol, semproten, keluarga pulau ini beri sakit. Jadi pulau ini sudah win, jadi berhenti ada perang. Karena alasan ini rasional secara pekeh, membenarkan. Tujuh soro, ngelahir, no, sebuah warga lagi buka, ya, ya sudah secara pekeh, harus membenarkan. Harus apa? Membenarkan. Ya sudah begitu kejadiannya, banyak orang-orang Munafdek menyebutkan alasan sahwala na'ambaluna, wa'anduna, pasta ubeb. Gelingi-gelingi, tonton-tonton dikit, generasi di Munafdekulullah, ya lebih. Ayat ini mulai kalau kecil, faham? Mulai umur itulah tahun, faham. Dan bisa pegang sampai sekarang. meskipun cara pakai benar. Itu cara pakai apa? Benar. Oleh orang santri lorah, biay lorah, uzur. Bahkan oleh Raja Jumatan, orang Loro uzur. Disebut, apa? Uzur. Tapi Allah tidak terima Itu salah, man. Kamu memberi izin itu salah. Karena Allah punya kaedah. Dan kaedahnya Allah tentu lebih benar. Uang pengirangan. Terus ngerti-ngerti pikiran, gaya kok eza. Gaya lo mas yang bener-bener. Layas tak zinu kallalina yukmiru, ragillahi wal yawmil asir, ayu jayidu di amwalim baan. Ustih, wakwa wa alimum, gil Orang mungkin mas, uang yang mentale duwe iman, demi awak demi Rasul, izin orang perang, orang mungkin. Jo izin, bisa imun apa ya. Jadi nak uang iman tenan, dikujungi loroh, dikujungi loroh, dikujungi apa yang mati. Ya anaknya nak anaknya ngeran mutus, itu langsung berangka. Mereka buju wakil pengheran, anaknya wakil jadi gak mungkin bahasanya no pengaruh perintai pengeran di keadaan keluar tertawa kaya ke kok edah berdua ini nama ya tak saksinokan lagi nalai minu nabilai walaumil akhirnya warta balikunuh burung apung biroizim ya tawar agar ah, dijak ah, jihak kok pamit rupanya hatinya sih gak iman dan tenang juga alatan itu paling bayang, karena ini surat Tawukat, surat baru, asing ngantir oleh modal bismillah menurutku itu surat anti-fukih bang, anti-fukih bang lupa lo kuat ngelakonin memang beras, saya ingatkan, mau contoh gampang, sama rasa tertinggung, ngipur sang kom. itu ada dikiai, sah ramulang, saya lagi lorok sah, mau lagi lorok omulang, buju lagi ngamuk, sah, perai ini paham, bingung tenang, tapi buju lagi ngamuk tapi masalahnya kita selalu ada adil ketika ditanya Tuhan Kalau nggak adil, kok pray kenal sakit di sini Ini masalahnya mungkin tidak adil, misalnya kiai yang alami salami template saya bukan lebih sakit belum sakit nanti Kan enggak, enggak, enggak, Kan artinya gini kan selalu enggak, kan enggak, enggak, dibatalkan demi sakit nafas ini enggak, enggak, diterima padahal enggak, sakit. Baik. makanya makombe wongpung sing abdol itu anti alatan karena takut takut dengan perbandingan tadi paham ba ya paham ya aja misalnya orang Jumatan alasan lorok apa saat itu kalau anda dipatih tadi itu kan salam kita mbak wong mengpile sebentar lagi mau bisa aja rohmat jadi kewajiban jomoh rohmat hasil kenapa kan enggak kan selalu lorok juga alatan membatalkan kewajiban tapi tetap menerima orang mati makanya luar orang masih kalau mati pas sabar ini mati belum mulai nanti mulanya, ibu kalau operasi tentuban sarang kuban itu berjalanan 1 jam setengah kalau ngurus sarang mulang baru mulang balik malah operasi Lata, ibu tentuban langsung ibu lalu ibu mulang pernah anak saya itu mau kelahiran birjan itu jadi rumah anak yang kedua jam satu itu birjan itu jadi, jadi rumah ke ini paling 1 jam mali kalau tak tinggal pulang ini sarang ini pikiran terjadi kan. Iya, gara-gara pulau Nusa Gede, dia anu, lagi ngomong. Gak ada, dong. Gak ada, gak ada. Gila, dia ada, Iya, cuma dia aja yang gak tahu, gak tahu. Gak ada, gak mulan Ini, ini, ini. Kita lihat ini. Ini, ini. Kita lihat ini. Ini, ini. Kita lihat ini. Ini, ini. Kita lihat ini. Ini. Kita lihat ini. Ini. Kita lihat ini. jam Kita lagi ini. Tidak sih, loh, kamu. Kalau itu, loh, itu loh, terpali, bang. ya, orang Rahayu Maya jadi jarang di Keramat, kurangnya. Rahayu Maya jarang di Keramat, tapi buat tentang Jadi, Timur, Jadi raja Gibran, Bob, Bob, orang Jadi, Timur, jarang di Keramat, juga. Jawa Tengah jarang di Keramat, biasa. Air rahmatin lagi, Pak. Jawa Tengah raja Gibran, ya, udah, Saya raja Gibran. Jadi gitu ya, jadi kalau Allah punya, makanya nanti kalau jenengan hidup, maka kiai, ingat, santri ingat, beti teman begitu, anggrek kakek-an alasan itu sebetulnya. Nah, jadi gue tenang, uang tenangnya kayak ih, raut alasan, nolah ih, raut alasan, itu Pangeran ini enggak ikut kita, layak tak jenuhkan lagi, layak meniru, nabi lagi, beliau bilik. Orang bakal paham, demi anak, demi keluarga, uang iman, mesti langsung kami hendak, nah. wah. Raja alasan dimaklumi, pangeran tapi kelihatan kelas Oke, oke, ini yang mau mirip ngerempet nongol. Karena naik pangeran, berarti kalau nongol, kita tetap kalah. Tetap nongol, malah di zaman kohabat itu sepakat. Nah, no ujur, ikuti orang tajam, tapi, wong rokaat besok abad di di nopo nabi Nabi Tapi nabi Mbak sakit keras di papan antara nih bandel ngorot dulu. Abah ngorot nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi tapi nabi nabi di si Bapak berkaya ngurung disana Allah Allah Allah orang-orang mulai nyoro jadi ulama papan atas nyoro karena kena kaki segini pengguna <tuh> <tuh> um, nanti ceritanya Bapak ini urusan ilmu jadi kalau ceritanya urusan bukti aku menangi, ya menangi guru hak guru-guru yang dihormati di koror atau berdasar ke WM ulang tapi jadi guru-guru kayaknya tak ranyak ke WM ulang ya mulang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 Nah, pemilihan lorong-lorongnya yang beli alur-alur roda, tapi tak mau. <laughs> Akhirnya, kunciku mungkin muncul lorong mau, gitu nih, temulang, pulau. Ya, oke, wani oke, oke, Sebenarnya itu, harga empat lari menyesatkan kan? <laughs> Jadi, ora <laughs> perlu bila-bila digunakan, mulai nggak juga, ya, Karena kawung aleman, kawung aleman, kawung aleman, kawung aleman, tapi itu di reportnya jadi ulama jadi surat Taubat itu nanti di surat darurat. Sampai mau doa Bismillah surat itu allah gak mentoleransi alatan keluar. Eh, karena kalau dimasukkan itu tadi, memang gue nak loro, gamulang, loro gak mulang Ustaz loroh gak jamaah Ustaz, loroh misalnya gak malah berjuang tak. Tak loroh tak, aku yakin tak. Tapi masalahnya ada kenaifan, ada keironisan. Tak tanda ditanya apa saat itu dan terima fasilitas? Gak Kucukulah tau orangnya kumpam, kalau dia tiap lorong itu kok orang untuk salam template itu orang gel. Itu orang mulang, ngarek Orang kadang mulang lagi darah daerah pulau tinggi, pak pumatnya gitu mulang Contoh jantung, pulau menit, dia mulai Muah ada karena itu tadi, kalau pertanyaannya, apa anda saat sakit nggak ngerima salam template Maaf, dia itu sakit jadi tidak menerima salam Gak berani kan? tapi nak loro di orang mulan lagi oh, lagi itu itu sirine kenapa sangat tidak pernah libur itu karena itu tambah niru game ongko nah, <laughs> Layar tadi nungkal lagi, nayung minunakilang, waliomil akhir ayunca itu di ambuali, itu di depan. Wangsing imaniku, wakil abu-abu, atau mesti rasa pamit nanti saji angker sing tukang pamit. Ya, wangwong sing nggak lancar, dapat iin. Inna ma, ilnama yang tadi nungkal lagi, nayung minunakilang, waliomil, ah, warta tersebut, umfa umbiro ikin, ya, tarik. Nah, dengan cekungin kamu di nasi asin. Oh, kalo kalo sampean paham berapa, paham berintai pengiran boleh beli sambil indah. Loh, aku orang-orang mau ulang, bergerak luar. Loh, biasa, dikasih tahu ramulang, mau marah mau ulang, tapi alasanku, orang-orang mau malah ramu ulang. Ya, aku gendong, anak rematik pengiran, kalian gantung aku mulang. Orang mulang lagi, entok, oh, kematik, malah kapan pacaran. Nanggurung malah oleh, kalau pengiran mudik malah oleh, lucu tuh gua. Gua boleh pengiran, lu dikit, malah oleh. Jadi kawanan saleh raja, maaf ate-ating ning omah. Gresik ketok enak ning omah. Rahmati jembar di gawean karo mati mboten ya. Wah, Tapi kata bener-bener panjabe ora krono. Memang iseng. Lha kalau dicrita kitab wali-wali Wali sama termasuk Abul Ghatur al-Junezina dikirimkan kembali Abul Ghatur Jintr Wali yang luwes jurnat ini Jadi ini Nuri, Nuri luwes Uang raih ini maupun takdus Nur Suatu saat Abul Ghatur junaidi dikirimkan ke Wali ini Wali mah Wali bodoh kacau nih Yang Wali bener wajah ngomong kacau Wabat, ngomong sirang puloro, ngomong tenggui loro, bingung didikang Jadi ini habis Anuri, Wali kondok sabar Wali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 Tadi ibu, saya tak orang aku ya, anuri bolak balik sama umum gue di bakar gue Jadi, ada ya bener <Gülüyor> <Gülüyor> Tadi wali-wali kita berjumpulkan dulu Eh, pada waktu wali wali kacau kacau satu wali-wali, lu Malah karep sing wali anak ya seneng Allah didurakani di kerajaan. Malah wong mak, oto wong Nah Abdul atau dali wong kok temen wong Berarti podho seneng na awuh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 sama kenapa engkau setelah di Sidrodil Muntaha kok tetap turun di bumi itu kan turun kelah Umbar jajah-jajah pengeran di Muntaha kok merdun di Bumi itu mengurusi ngurusi Bilal, ngurusi swabat-wabat Dari tiang-tiang yang penggemar nanti Justru itu nge-torna kan di Nabi waktu Jadi Nabi orang-orang selalu para tarah ketika di Sidrodil Muntaha Kan di bumi pun Nabi merasa dekat pengeran Langkah bewa ardu, wangkah bewa ini tidak bisa Allah di tempat ruang dan ruang Nanti kita tunggu ada bumi dua corona. justru para pengiran udah bumi. jika juga ruang cadangan. Setiap malam malah kita bisa nih. Oh, bumi ya bumi ini. Ya, warna merah. Apa nabi bumi Apa orang? Nanti kita sementara senang, malah Makanya, jarak wali-wali nak buyon ngakuin, semua ngombe segara ni cipirin, segara dikalita, kok hilang mobil di, dan bumi jatuh mengjarod ini bersih, pokoknya wali hasilnya neng langit nih bersih, ya bawa anak tangan neng bumi, oke, asyur, asyur, malaikat ngatur neng bumi, kan, pasti mertu maku langit kan, serpi tate, Jadi malaikat Jibril bangga nanti hak laku maku tapi wali juga gak, nanti Nggak, lama kemarin dua, saya tengok kue, gue bumi di aku, tak jadi itu cue, bermacam macamnya itu cue, berkonin bumi ya parah pengen, ambil terus kelautan, mau enak kaitanan rumah, kita harus agak alasan, jadi nak merokok halangi istiqah, mentalis perintah allah, mereka berbanding nong, mereka anak ini soalnya perintah Allah, misalnya orang lain mulai, ya mulang, maksudnya ke arah kabar karena ke bareng hati-hati atau di jari-jari buju, perintahnya pengeeran itu ah, itu buka nih, terkepati oleh keadaan buju ngamuk harus ke diri, kesungguhlah anak jemuh itu tapi orang ngamuk itu, rakan-rakan pengeeran, pengeeran pangeran, kali ini guna bisa, orang ngapik ini orang ngapik ini bisa Allah ini yang guna sarok wandoro ayo ada cari poki sopo bae nak luwah sore meniran ro yen sikuda bisarok sik wayahe longgar mana ayo mau kaya di saling ngenteni tak dunya iku mati ora koyo tetep mandi Nah kalau mati umum larat, tukang bijak itu ngarawannya utang miliar ya. Itu tukang bijak, utang bisiasa itu. Utang orang juga, pintu newek pak raper. Itu utang bijak itu nak radis mesti utang pada tukang bijaknya. Padahal nak radis utangi anaknya mati. Berarti nyelamet penuh nyawa saat kan orang yang sejenis nih. Uang larat diutangi, om larat, om bijak dan om bijak, om kernet diutangi, om kernet. Lalu saya mau sarate wajib mau tani kenteng ini suka, tak dulunya masih kafe. Muka kafe umlara masih kami kancan, ini nggak kecewek. Pasalnya gue belum lara, mereka utang uang. Juga, lagu dirinya ini nggak ada pengiran, kayak hukum, Yun Vigo, Nabi Dikarto. Lalu aku laila, zaman yang bodoh. Udah, zaman yang bodoh itu sama Semarang. Lalu saya mau dikit konco-konco pulau, sing saya karyawan kini Jakarta, Jakarta, kapan-kapan, apa lara, apa ini, nanti saya, saya akan 2022, 2026, 2023, 2023, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, terus wal ngumpet emosi bang cucu ngamuk semangat mau itu orang wanita kita dengar, kali, -kali tak, wawam, malas, oh, aku ora <laughs> aku sih begitu pengeran pengheran orang aku Keruh uang, di pengiran. Tadi enggak tahu, awak Aku di Jadi orang kamu, teh uangmu di jadi bawa beneran. Uangmu, eh, enggak boleh lagi nanti. Mana Wong buat oleh sesuatu apa pun, makanya uang udah. sama terus. Iku luar jiwibawa di bangiran-bangiran terus tapi proposal paham ya. Jadi hingga pangeran motor takmenya berbentuk ini, motor takmenya bentuk. Iku wira nabo proposal yang menjelaskan detail. Jadi orang besar, besar, besar, nabo. Nabo buatin buatin kelas ulang. Koma koma apaan? Di Pulau Tuon kepoel latihan ye, latihan surat baru a, surat baru a, Allah gak mentoleransi alasan, gue ini gue loh nanti mati terus alasan nengar deh perintah pengiran gue gak masuk akal, ini gue loh nanti mati terus ngerigi, gue loh mati nggak sebetulnya, misalnya ke alasan kan perang, demi busuk, lebih busuk gue em tau ya pengiran, gue em tau Lu kuwi untuk bucu, misalnya mahar gue mahar gue berada di Gak, bucu, umur itu rop-ropah. Tau, itu, itu, itu, itu. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Nanti umur mur 20 tahun misalnya umur 20 tahun. Mahar teme iki biar rata rata tandri loro iki <Miyazaki> kagak iso. Oke, umum Wong wae wong duwe caiku. Padahal nanti pasar iki urusan ilmu. Betapa kurang ajare wong soleh Uang kelompok di yang pasar gelap, isoli manga selesai, wulih di pasar legal. Kala itu, saya ke saya, Bu. Selamat ini enggak artinya kan bagaimana mungkin ibu bualani berjuang um, padahal gue mau urun. Saya ke mau, nge -nge misalnya, tak ulane, apa -apa, mau rupin, nggak keimanan, misalnya tahu lah, apa bokepin apa komentar juta. Ibu yang tahu juta rugen, gambar tambah. Iya, enggak, enggak lah. artinya ini, nih. identitas sawit itu Ibu W M P W kuat kuat pangeran kan, berarti setatus ini cabai toh pangeran tahu kemudian pangeran ngonco terusin gue perang alasan demi cabai toh itu sing gode kuto. Ngene iki wewe serat alon-alon. Pokoke ana Dari iso wae ampe piye, kowe sak paham ya. Ada matur, alatan di depan Allah iku batal semua. Merko kowe ngadep bezat iso darang, sapi waj, berkumpul tubuh pasti itu pergelis sepuluh juta lusi ngatur oksigennya sing nyawanya nyawane, kuwi mau ngelay ke ibu sepuluh juta, sepuluh juta urang apa dibanding sistem yang ada di sapi itu, musik gawe sobo, misalnya pengirang tapak, nggak tahu apa sepuluh juta, si gawe sapi sobo, ini bumi sobo tapi pangan suketnya spontan. Berarti kan misalnya mata pengirang si kulawar kalau tiga atau gue lo diwisati, berarti gue salah nih ngarpe pengirang itu tadi. Cuma ada BGI, misalnya aku ngomong ya oleh, kulo sapi. Oleh, maksudku lah ira juwe, gua ya oleh. Maksudnya nilai bantahku lah ngarepe Jadi oleh, misalnya kita ngomong hen, aku juga. Oleh, maksudnya, paham, Paham, oleh. Nanti pulang kita nanya, "Nah, kan tadi kita mulai tarawih karena posting kan?" Tapi misalnya kalau menit pulau saya bocil, dua, orang orang saya dua Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengiran Allah Luna, Allah Nah, dua, aku, mesti langsung angger hampir singkong tongkang, dari awal rapati ini. Kanileng-nyelengkeng, kalau bagaimana mungkin ilmu kita, dan ilmu dan nasi ilmu dari jeno, saya, misalnya, gulo, misalnya, gulo kok misalnya, tapi tahu ini kok diterkirkah, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, Paling banter gantarannya tiang-tiang ngajak merugin yur biasa ke dan lo yakin gantarannya ke kita, kok ngajak Tapi ya hanya gajaran duit dan ditulis pengeram nanti kiamat, kita prek, kita ada mau ngantar. Tapi segera sama kasih dan tetap ilmu ulama. Misalnya siapa kalah, misalnya tawafi kuwale, tawafi kuwale, tawafi kuwale, lho nah, uang saya ini sudah agar kaitan yang kaitan juga jangan ke paling kerja lali nah, datane ulama, tetap ulama memberi kontribusi saya misalnya gaji kan dibayarin uang, kan uangnya bayarin tapi saya kan gantung ilmunya nah, misalnya itu kabe kabebalik, jumlahnya begitu, tetap lho uang jadi ulama itu juga bangga Lama-lama kira, ya, kelar-kelar. Gak jual parkir, udah jadi. Lah, lama ya. Udah, udah, udah, udah, udah, Walaupun aku takut, tapi aku orang loyal di Aku lama loyal loyal lokasi. Lu biasa? Lalu saya langsung, saya langsung lama loyal Saya mulai takut, enggak Mana Mana? soal ya kan misalnya ada orang terlalu fadillah ke belia, juhur yang macaruh khadidnya, tepakun itu lah apa ya tetap ulama yang pernah, ulama yang rasa ngebuti bahasanya, sinawnya itu kebur, dan tambah ilmu, tetapi tetap misalnya ada orang yang kepengen sholat takhiyat masjid, kepengen ke belia, lama ulama hadis, uang ke hadith, orang yang sholat ke belia, ngini-ngini fadillah, ngini-ngini, sholat ke belia, ulama itu kita tahu, tapi lumayan, ada taliqlat jadi jadi orang tu bisa lepas tanpa ilmunya, ulah. apa itu? Kuat lah bisa berani terkait el elmanul lama. Ini memang kita orang udah Jadi kalau ngajak nanti uang diau itu jombrosong kayak keipar kir misjink, merkoh hake kote itu dari buaya mungkin. Mana pengirahan? Apa makanan tetap Kalau ngajak mesti pengen nyala nopolo, jadi kenapa ngege duirkan Rp juta? dua Rp juta tak tulis, kemudian ngebus kan itu alatannya itu gak ada yang ada dihati jika juta sama duir wargo lah gak ada, tetepnya itu berarti ketika ngebus wargo ngegu duir Rp juta, kakek kota ngege rugi dan ngege awaku duir ngege aja duir, ngege awaku duir, ngege kan nafsi nak ngamal, soal itu kakek kota nguntungnya apa itu High green green green green tapi green paruh green green green green green green green green green Blue And then many red green green green green green green penting green green green green green green blue yellow gak mentang-mentang green green green green green green green green green tidak tahu arah itu, sudah kok. Penelitian, tapi kebetulan sudah kok. Perkara di pengiran mako makomik dia tidak ada. Atau kaya nabungin, kau normal ngapung. diminta muatan murah gampang udah tuntut kan? Karena kamu merasa untuk diri sendiri. Kok marun menemukan? Tapi bukan, tapi kalian tetap go. Ya, bodoh. kok tapi untuk suara. Malah ini nak murah rantau. Perkara ini kan keluarga mewah. Jadi, anak sudah kok? Kok bingung Warga rasujo enroko, si anak sudah kau ibu Ini cara minimal lantana itu satu siku lima, untuk anak seneng. Misalnya om larat taruhin di sebelah ibu si anak Tapi nanti satu ya. Berarti nak kan gak seneng tadi Kalau tapi kok ada orang banteng, kok ada banteng lelantana dunggit, kata buntiku lima dunggit, itu ragakam kok api, nanti sudah, <Sessus> kok sih ngomong jadi kira-kira dia kan saling ngak kok bisa gumpal ya, samong kan dia serah tenang. tapi nak kan gue aja kalo kamar dua halus ya bener kamar dua apa ke barang bekas kamar dua alus tapi tenang, jadi bagian ayat ini aku terlalu tapi terlalu tapi lumayan gulingin lo latihan ekstrem. Yo, makanya nih musti orang ulama jengin tanggung jawabnya. Tapi ulama waktu menggantikannya itu baru ini. Ya tapi ke atas juga ya, yang cara gitu. Lalu ulama tinggal parah mana. Tapi rotan itu enggak kuat sama di rumah. Nanti ini di surga bayu Wong secara terang-terangan ini sombong. Gendik ini sombong. Jadi film kompos sudah kok gendiknya hilang no sombong. Tapi mau habis duit, nanti ubi kalian, nak beresinnya Kita akan lakukan, nah. Aku mau nampol, bakalan ngilangi sombongku ada aku urap sudah sulit. tiga anak ulama tenang. Aku ibu, mau Cari nabi, nak dapat tiga rostoi, utaskan dong. kudu Kita ambil cok aku, cari ulama. Ambil aku. Lalu ketemu, potulama, eh, kau nombor nangatik, bingung. Saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, cerita cerita di zaman Nabi Nabi nanti bunyi rap berber dari Malekat noda berputar dengan saya terus ini malah ya pak indah Pak lalu sering Mustafa juga mumpung aku juga sering aku tidak Mustafa pak musuhnya orang-orang tidak mau suka Tapi, naik tiga puluh tiga, anu, bisa. Tengah suka ya, akhir terakhir, sing nopo yang ketujuh mikirin, "Masih, masih, masih, masih, tiga jadi nganti sosial kamu balik deh musotek awal, balik nih apa? jadi ceritaannya, e pertama itu tidak ada orang tepat tasaran, pertama itu bener, tidak ada orang tepat tasaran tapi si melarat semua cara berikir, uang amin jika wong wai, mumpung dua-dua, pedigeng itu zaman nabi terjadi, alhamdulillah jadi namanya kutusimu kok, wong suga saya kutusimu kok, karena kamu tak balik, berarti kan kata kata-kata Rian sering, sudah kau gagal itu sering. Sanggeng agih orang pinter, sanggeng agih orang. Jadi aku disyukur, zaman akhirnya rakyat sudah kau sukses. Kenapa? Kok gak muter. Rian berkawan-kawan tenang di jir-jir. Tapi nabi gue juga. Jadi, alhamdulillah, matku kok domono. Tapi, alhamdulillah, saya juga terang mono. Jadi orang minimal, tidak saya tidak ada, kalau kamu mengatur, kemana kamu bilang, soal itu kan, kali ini naksih, kalau kamu itu awam, kew, dan dirosak, keher itu, kalau kamu harus pulang, kenapa kamu pulang, kamu ikhlas? Ini pertama, tidak ada. Nah, misalnya, aku tak ada, karena, nah, ilmu kamu pengeran, tidak ilmu Misalnya, aku pulang di sini, terus ditemukan kamu pengeran, kejajaran di suaraku. Jadi, saya ingin menguntung aku. Enggak rugi, saya ingin menghasilkan, saya ingin menguntung di suaraku. Tidak ada yang rugi, kan, sebenarnya kalau niat di Allah, tidak ada yang apa-apa. Jeruki mana wong alim pakai kasus 2, 10 nanti nggak diikam tak terang. nggak lem, 10 kades apa, 10 napa, 10 napa, kades itu ribuan, 10 pengumuman kedua, napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 napan, 10 banyak pengumuman, wah islah orang-orang malah mau ngalih Oleh jinau ngangelan, pengumuman kedua Wais mohon orang khasih doa, itu khasih sohae Itu kan Rasulullah kan ngomong-tengih, ketika orang bejui takok Ini kisah nyata, khasih sohae dan mutawasih, tidak sekitar sohae dan mutawasih mati khutbah, ya khutbah cuma mati Dasar bejui kan gak punya etika Ketika Nabi cerita kiamat, punya kurang hasil tenang usi Ya Rasulullah kok bakat sih terus Kiamat itu sih sampai luka apa nih? Keragaman. Kualitas kok bakat terus tapi rantenano tanggal pak. Rantenano. Nabi Ar-Rodhu aduh. Dan sahabat-sahabat gosip, laal lagu lam yang Paling nabi tidak dengar. Singkito gak paling berumur tapi gak terkenal. Jadi singkito terkenal. Jadi kalau singkito ya kenapa? Ketika nabi tidak tahu ya Rasulullah kok matras sih amat luka apa nanti jangan bakat Nabi Minggu sampai di Kangkali akhirnya nabi jawab Nabi wong pinter nyampe Ma salah Nah panjang kiamat wawana tenan kue persediaan mau pulang Sanggup ya pulang Tapi mau pawai bawa ma ada Tular harga biro sholat Dua lase kapot Dua lase amik Dua lase amik Dua lase amik Dua lase amik Dua akhirnya Nabi Dawa al-anta ma'aman akhbaftar wakti diwetan al-mar'u ma'aman akhba uangnya bakal di keluar bareng sampai di sini lari keluar susah buah tak ngomong ini aku ngantikan dari kitab tak boto-boto cuman pengumuman kedua atau penggemar lor lor lor lari poti ngoteng nyata kitab di kita ya, kitab demikian Qur'an disebut wong-wong sing bener sing seneng pangeran, seneng Rasul faula in kama alladzina an'amaw 'alaihim minan nabiyin wasittiki labna syu'ada'i Wahatuna hatuna ulai ka 'rfina jadi wong sing seneng Allah seneng Rasul seneng di bareng Rasul seneng di bareng syu'ada'i wa hatuna ulai ka rafiq mereka itu teman terdekat yang ada yang apa perkara ini kalau dia kita nyata di pasar, ya ora yang orang ini orang pasar, atau perkara ini juga di alim pasar, orang tapi itu tetap mau sama, Angkirannya pot dua. Ada juru wangi Joko Murad. Poten. Sebanding dengan Jumbo. Mereka malah mendukung suaraku. Kedua penggemar suara. Angkirannya pot dua. Juru Terus dari dia itu tangan-tangan bener-jenengan. Lalu tuh nih, sohapes sohapes tadi yang menfonis bahwa si tadi tidak tiga topan. Itu kata anak bin Malik. Sahabat besar ya, Khatib Umar Rasulullah -kan, mengatakan apa fa rihu bi sa'in fa raha bimi hadis. Sahabat tidak pernah gembira terhadap ini. Karena ngerti mereka yakin gak akan selevel dengan Nabi di surga tadi gara-gara hadis itu. Mereka yakin ketemu Nabi. Jadi jadi baro kayak Arab ini begitu penelitian. Akhirnya hadis itu saya itu pole. Siap mulukan ke dalil almarhum aman. Man wabek, oh, bani pulauan udah dikirai tadi rumahnya di Dina Umar ya, Dina di Umar itu pinter, orang rasional karena dia mantan preman, mantan ketua petua, jadi orang rasional. Dina di Umar itu tahu baik kita bahkan, ini juga dikirai, sama diru kita juga, nah, ahli, kita sudah berpikir, kita Abu Bakar itu kan kodifah yang luar biasa, karena dia teman dekatnya Rasulullah bahkan kesuhabatannya Nabi Bakar itu diakui Quran. In qala li iso, sahibihi la nah, jadi Allah tadi satu-satu disebut sahabat. Sahabat tadi dalam Quran dinten Lian riyaliyane kan disebut umum. Disebut nombok? umum. Umum. idrumah fil khawf. Ketika quru diq, kan disebut paniatne ini sudah belum rakelen dinten. Abu Bakar kan ada, ada orang lain saat itu disebut apa? Illatan suruhu faqad mataruh. Idh ajrul ladzina qabaru.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 Tiga orang kerja ini bodoh kalau soalnya Jawa kampung. Orang buah terkenal di EAF ini ru di dua uang ya. Nah, pekerja juga gayu ya. Nah, pekerja takkan hamce Biasa kan tayangan ada gampang Kalau kita kenal di Tino Mar, di Tino ketika buka karwapa tuh dipuji-puji. Ada orang asal kayak kamu. Satu siang bersama dengan musuh, sama dengan iman dan takdirnya, berkesatuan yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi ini kudus itu yang biayai semua kan cinta lagu dan yang menamani nabi biasanya aku Bakar salah dipindah ke medina kan danya abu kadar kan yang ngeman dipuji dipuji A sampai Z ini jana saya abu kadar digemar orang banyak itu ketika Umar Dawa, tapi terakhir muningin tapi saya gak sukai anak-anak tamanda gara-gara dia dengan terlalu sempur nosing genta ini itu boleh uang uji semua <laughs> teman-teman pilih gentayung juga. Aku Pertama tak Terakhir, tadi saya rapatinya gara-gara anak-anak tambang, gak kirim-rekomendasi gede. Nanti kali aku, alim sopan menarik, kok munggu wadek. anakku, akhirnya alim pun, kok kurang sopan. Sopan kok kurang alim, alim kok kurang sugar, repot anak. Tapi lu dengan gizi memang. Dan itu mengalami bapak-bapak dulu sering ganti, kan? Kita alim ngalir tujuh langit, rabok, berhenti nggak jemur, itu bulan-bulan ini kan, nanti gue sampai, santap berapa kali bapak nanti saya kira gak ada yang bilang, saya nggak coba beli obat. ini datang patah. kamu ikut, Ya, rotan tadi ini anak kalian kan tenang. kok sing di pengairan, ya, tenang. Oke deh, geger. Ya, udah paling dua ya, tenang. Oke deh, geger. Wah, mati ya, nunggu. Kena cuci, bro. Udah lagi sari aja, ya, tenang. Oke, nih, tapi orang kali ibu ini kan urusan ilmu jadi kalau cerita juga diceritakan oleh karena kan ya sering jangan sampai yang beliau ya Lha iyo, mung karuan aku iku normal to ora kadil kadhe, dinten pangeran. Mung dan normal. pangeran kok akhir kono so, apa? ini normal. Toh, jadi ge paham ge normal pangeran <laughs> <laughs> kok apa-apa. Kan norm. norm. <laughs> <laughs> kan no? tak cerita kita <laughs> <laughs> Karena istri saya akhirnya saya itu sudah punya cita-cita. Binjali, loh, kan? di bawah tipe jadi di bahkan yang ketua DPR di sini Biasanya yang Kan, loh, kan, cokelat kan? Iya, itu tadi. Kalau kan, Yohani ke wajan kamu mau di bebala rata-rata nanti ya rata-rata, aku dihisap apa kalau ngomong bener dong dihiskali aku wajah sopan gak tau aku wajah, kenapa wajah gelomba di bilgar malah kira Tuhan tako aku mestinya yang tanya itu saya kenapa kamu gelem jabat orang apa dihisap, aku wajah aku rata kok malah apa-apa hahaha akhirnya tak aku dihisap hahaha Gitu, nganu gue nganu kalau selamat ya, terpotong. Mang, kalau bener sih, kita Ah, naik asem gue, nggak bener malah dong. Anggrek gue loh, cangkem elek, jadi capek cangkem apik, malah jilat ya. Tapi, jadi ono kiri ini, yang ada ciri-ciri nomor di gara-gara buka keterlaluhan bener. Terakhir sih komentar, ini ke rekan-rekan nih, gue atap taman banget, yang gak ada yang pacaran. Oh, taman banget gara-gara ini pun jadi anak orang ini potno mengganti nanti tiga pulau ini ah gendongan terkena tembora Insyaallah jadinya anak-anak naik gampang gentek. <laughs> tahu si <"Sah, bintawah>, ya. <laughs> muko-muko yang memiliki batan tembora menyadri miru sejuta <hah>, berbuat dan gerepotno anak <hah> Lapar. Karena Allahumma sammilal haditha Muhammad alladhi tarrafa kitabal aqwa wa 'allam dana ya Allah wa anallimatal midan aw a'lana wa mufassana wa tasdiqa al-bathulat ilahi ana ala yaqina anhu tusawwa al-sama wa tusawwa al-ard aw maqduruna syahada ya Allah wa tarfihan aw tahnikain fainna ya Allah alim al-khaba wa ma khamti fil mahaqiqal wa subah yaudhidul kitab di hikawah ini juga takdir hatta ya Allah narju rahmataka ya Allah bisa adi fadika karami wala narju di hawlina wa kuatina fa inna ruya wala hawla wala kuatah illa linda ya Allah ilahana antamal jawna wa muatamadina ya Allah wa ridho kamadu illaha anka ya ummusamawaati wal ardi fo idzammawaati wal ardi munawwiruhuma wa ya allah qul ya allah di qur'an ya qul kana ya allah iridho ankara kiraja ya allah fi rahmatika faridzna ya allah husna raj'ika wa husna istianatika fi kulli halatina wa arfa'ina wa sakanani bika wa allah ya ya ya